Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Mr. Nupadi. Kali ini kita akan melakukan pemasangan fotol EM50 pada unit T3 ya. Pertama-tama kita melepas jok, bagian jok ya. Bagasi setelah kita melepas bagasi ini tidak perlu melepas bodi kanan kiri ya ini tinggal lepas jok saja nanti bisa kelihatan di bagian controller langsung kelihatan ini nah ini bagian baterai sudah terlihat setelah dilepas bagian jok dan bakasinya itu terlihat controller dan perkabelannya nanti tinggal lepas saja ya ini dilepas perkabelannya dari controller Nah ini bentukan kontrolernya ya, seperti ini penampilannya, bentukan controller bawaan T3. Nah ini tampilan controller T3, bawaannya ya, bahasa Cina. 60 volt 35 sampai 1 ampere itu ya, itu tegangan keluarnya itu. Nah setelah kita lepas controller bawaan. T3 baru kita pasang perkabelannya pada controller. Fotol, fotol itu merek ya, merek fotol ada juga merek Nanjing juga kan. Fotol itu merek controller ya. Nanti orang bingung kan, apa sih itu fotol, apa itu controller? Controller itu kayak otaknya pada motor listrik ya. Pembagian daya pada motor listrik pensuplian dari baterai nanti disuplai ke BLDC per lampu-lampuan itu itu dibagi dari controller. Nanti kalau yang belum paham nah itu penjelasannya seperti itu secara simpelnya secara mudahnya kan gitu lah. orang yang awam kan nggak ngerti apa sih itu controller ya kan kalau controller itu mereknya juga macam-macam yang kali ini kita pasang pada t3 ini controller merek fotol ada juga yang merek nanjing kapan-kapan kita review yang merek nanjing ya ya ada kekurangan kelebihannya dipasang foto ya kelebihannya itu tariannya itu bisa digiring ya nggak langsung loncat kalau yang pertama itu yang bawaan aslinya T3 controller bawaannya aslinya dari pabrik itu yang pertama-tama orang merasakan pertama kali nyoba motor listrik gitu uh. Sekali digas sedikit langsung loncat bikin kaget Saya sendiri pakai unit N9 Pro itu aja pertama kali saya coba langsung hampir nabrak tembok lah Saya sendiri kan nggak tahu ternyata di situ ada cut off kan seandainya cut off maksudnya cut off itu yang ada di rem itu loh saat kita rem motornya itu seketika mati lah saya kemarin itu lepas cut off nya yang sebelah kiri aja yang sebelah kanan tetap ada buat sejenisnya ABS di sepeda motor listrik ya kalau motor biasa kan ada yang jenisnya ABS tapi kalau motor listrik kan yaitu gantinya pakai cut off itu biar ABS biar stabil kalau ngerim nah ini pemasangan fotol pada sasis T3 sudah selesai sudah dipasang perkabelannya semua tinggal kita tes nah ini pemasangan fotonya sudah selesai Alhamdulillah sudah selesai pemasangannya pada unit u T3 yang seperti Vespa ini ya nah ini tes drive setelah pemasangan fotol oleh pemilik motor u t-3 wuhh langsung ngajir enak guys cocok sekali nih lah ini kita bongkar bagian depan untuk melepas cruise control ya kalau sudah pemasangan fotol e-50 ibu m 50 ini sebaiknya dilepas ya cruise controlernya itu ya yang buat nahan di speed itu loh seandainya speednya 30 ya stabil di 30 itu disarankan oleh teknisi Mister Nobadi itu dilepas karena bisa menyebabkan panas pada BLDC ya cuma itu aja sih kekurangannya di fotol lima 50 ya seandainya pasang nanjing belum tahu ya besok-besok bisa saja ya kita review pasang nanjing pada uwinflate T3 perbedaannya apa foto dan nanjing kan bisa di kita bisa dibandingkan lah kalau di pasangan foto pada T3 itu kan cuma itu tadi cut off yang enggak berfungsi sama cruise controllernya supaya dilepas. Selebihnya setelah pasang fotol itu ya nyaman. Seperti pakai naik motor biasa ya. Enggak ndututan. Nah, ini kita tes speed. Speed pertama sekitar 36 km/jam, speed 2 53 km/jam speed 3 langsung itu delapan delapan delapan delapan sembilan gitu, itu sebenarnya satu sih, 100 cuma berhubung speedometernya kan enggak ada tiga angka kan cuma dua angka jadi ya, delapan delapan delapan sembilan. Nah ini kita kembalikan lagi ya di depan Soket-soketnya jangan sampai lupa Teman-teman seandainya bongkar pasang sendiri Jangan sampai lupa soket-soketnya Saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman Yang sudah menonton video ini sampai akhir Semoga bermanfaat Ilmu dan berbaginya Seandainya ada kurang lebihnya Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya Seandainya ada saran dan kritik Bisa tulis di komentar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh